Oh, ku aku tak pernah tak kacau aku. Rekod video. Aku kena scam ke kena burger? Do I use? Hey guys, assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak makan menu terbaru daripada KFC iaitu Golden Egg Burger. Ha, ataupun apa mudahnya Salted egg lah kan Telur masih Ni dia Aku beli yang combo eh, Sama fries dan juga air Ok ni burgernya nampak Ok ni patty dia Patty biasa tapi dia disalutkan Dengan serbuk salted egg dan boleh nampak Daun-daun kari ada juga kot Dia punya serbuk cili macam merah-merah tu Ok macam biasa tu, Salad mayonis ke Haa lepas ada juga cheese slice tu Ok Besarlah juga tebal macam tebal kan patty ni Terus Sama je dengan zingga tu Ok banyak juga salutan dia ni, ni. Risau mengrisau kan Sikit bising sebab hujan Tadi pun masih hujan lebat Ni pun kurang lah sikit Tapi aku dah malas lah nak tunggu hujan tu berhenti So kita teruskan je Ok apa, -apa pun sebelum aku makan Korang jangan lupa untuk like dan juga subscribe tekan sekali Tombol loceng tu supaya korang tak terlepas Notification video terbaru daripada aku Okay. Subscribe okay. Sampai belum Okay dah. Terima kasih Okay. Jom kita makan Dengarnya ramai kata sedap hmm. Tapi tak tahulah eh Aku akan makan sikit lah. Fry ni sikit Sikit saja kita letak sini eh. Tak banyak so, Kita dah ambil sos <coughs> Bismillah Kita hey, dah tak sabar nak rasa ni burger ni Sebab ramai sangat cakap sedap eh Bau dia pun memang puh, Memang Harum bau Semerbak Bismillahirrahmanirrahim First bite untuk korang tak tak? Bismillah Rasa tu dia balance sebab Tak ada dalam masin sangat Sebab dia ada pedas juga So macam dah counter so takkan mua Okay lah Kau ayam KFC Yang spicy tu pun tak pedas Ini lagi pedas Uh, nak lah tu. Tak boleh. Pedas. Kek Pedas. Pedas weh. Nah. Pena. Kucing aku tak pernah tak kacau aku. rekod video. Kalau untuk aku tak payah tambah sos dah, rasa tu dah okey dah cukup sedap dah, tapi dia pedas dah cukup pedas juga. Memang dah pedas. Kalau untuk orang yang tak kuat pedas, tak makan pedas, memang rasa. Kalau hantu pedas, dia tak rasa lah. Tapi sedaplah. lah. Eh! Hey. Last bite. Huh. Huh, huh. pedas weh. Sedap dah. Habis. Tapi aku boleh komen sedap tapi yang pedas weh. Pedaslah sikit. Adalah rasa tapi sautade egg tu pun terasa Cuma dia tak adalah masing gila So kalau orang yang tak minat sautade egg pun Mungkin boleh makan sebab dia pedas Ada rasa pedas so dia takkan muak Ke apa dia macam balance kan Nampak ni aku pedas Aku ni skam bukan kenapa ke pedas KFC ni jarang buat benda pedas ni Okay tu je lah kot video aku untuk kali ni Kalau korang nak cuba korang boleh cuba Memang sedap lah pada aku Tak tipu Okay sekian saja video aku macam biasa, Jangan lupa untuk like dan juga subscribe See you guys in the next video. Bye bye bye bye.